Al-Fatihah. <coughs> Bismillahirrahmanirrahim. al Uti pendapat Surat Al-Mudarris. Fakodroa mangkak teman-teman ngelakakan soposhe koni kori muslim. An abi Salamah saking Abu Salamah ibn Abdurrahman. Kau langen dikasobab Abu Salamah. Saal tu takon sun Jabir ing Jabir ibn Abdullah. Ayat quran ungzila qablu Ayat quran itu in quran iku ungzila diturunakan Napa quran qablu ing dalam satu rongge. Kuala ngendika sopo Jabir, ya ayuhal muddathir Kultumaturisun, aw ikhra' bismi Eh, Kuala ngendika sopo abu salamah Tak kodimakkanen Ya ayuhal muddathir, apatah iku ya ayuhal muddathir, kultumaturisun, aw ikhra' bismi rabbiq Kuala jawab sopo Jabir Oh haditsukum ma haddatsa nabihi Rasulullah. Oh haditsukum cerita isun ing sira kabeh maing barang haddatsana kang cerita nanging kita bi kelawan maso Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ngendika sobo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inni satuhuni sun iku jawartu. Nanggane isun. Ji bi ing dalam gua hira bi hira'a ing dalem gua hira fa lamma qadhaitu mangka sumang sane ngrampungaken isun jawaria ing piro-piro kebutuhan isun nazaltu mangka temurun isun fastambat fast fast tabantu mangka manjing isun alwadia ing jurang Fana dhurtu mangkani ngali isun. Amami ing dalam arapa isun. Wa khalfi guri isun. Wa anyaminin saking ngisora isun. Wa shimali langkiwe isun. Thumma dhurtu mangkani isun. Ila sama imaring langit. fa ujuk-ujuk huwa utawi Jibril. Ia aning ngarepakan sopo kanjing Nabi. Jibril la ing malekat Jibril. Fa'akho rojfa, rajfah. Fa'akho dhatni mangka Nungkebi ning isun. Opo rajfatun dregdeg. Faataitu mangka. Tekai sun. Khadijah ta'ing khadijah. Fa'amartuhum. Mangka perintah. Shapo isun ing ahli. Fadatharuni mangka. Ngemuli. Shapo ahli ning isun. Fa'an zalam manka nurunakan. Shapo Allah. Ya ayahul mudathir. He wong kang selimutan kemulan kum ngadegasira faangzir mangka meden medena nasira. Laki nil ulamau tetapi nanti piru-piru ulama ikut aja pada jawab sebuah an anhazat taarud saking ikilah pertentangan biadjui batin kelan piro-piro jawaban. Ashharuha tehilui masyur-masyur ajwibah, iku anel muroda setuhune kang dikarapaken bil awaliati kelawan kang bangsa kawitan. Di hadis Jabir, ing dalam hadis Jabir, ikut awaliyatun maksusah, awal khusus, awal tertentu. Wahyu tay awaliyah maksusah, ikut awaliyatul amri, kawitane perintah bil ingzari kelawan madeni medin madeni. awaluma tegesi, perkara nazar kang temurun apa ma leresalati kedua di Rasul. Lerisalatik kedua nyampe akan kerosulan, ya ayuh hal mudah sir he wong kang lagi kemulan. Wa awal barang, barangna zalakang temurun opoma lenu buah kerana kenabian iku ikrak bismillah big. Wahatau taiki jawaban jawaban jayidun kang bagus sadidun tur kang bener. Wa aja balen jawab bisa sebagai ulama bianna muradah jabir kelawan satu hune maksude jabir. Sayyidina Jabir, iku anak surat al-muddathir, setuhune surat muddathir, iku awalu suratin kawitane surat. Nazalatkan temurun apa surat kamilatin? Nazalatkan temurun apa surat kamilatan hale sempurna? Wahadza taiki iku la yu'aridu. Ora bertentangan apa hadha? Anak ikra' ing setuhune surat ikra' iku awaluma kawitane barang nazalat temurun apa mutlakon wal mutlak li annaha karena setune surat iqra iku lam tanzil ora temurun opo iqra kullahae saka ane surat bal balik temurun opo iqra eh bal balik temurun min ha saking iqra opo sodruha kawitane surat iqra al qaulu tsalisu te pendapat kang telu iku anna wala mastune kawitane barang nazala kang temurun opo iku al fatihah surat fatihah al qawlu pendapat binabat ikut anna awalama ma setuhune kawitane barang nazala temurun opo ma iku bismillahirrahmanirrahim ayat bismillahirrahmanirrahim wa hunalika in lan ing dalam kono-kono panggonan aqwalun tebiro-biro penabat ukhra kang munafi awalima ing dalam kawitane barang nazala kang temurun opo ma wa qul bene perkara iku butu ora tetep opo kulun min sanad saking sisi sanad wa in lan lamun sahha opo Dhalik Fa yuta'awalu Mangka kudu di ta'wil opo bi'anna Apa bi'anna makna Awali ma nazala. Kelawan setuhune Arti kawitane barang Nazala temurun opoma Ala hadfimin Ingatasi muangmin Ay min awali ma nazala Saking kawitane barang Nazala kang temurun opoma Awail maksusuh Utaiki kuku kawitan kang khusus. Awalul manazala bi Makkah. Awalul ma'ta kawitane barang nazala kota Iqra bismi Baqarah. Wa Surat Mafil ing masalah peperangan yuqataluna bi annahum Awalumana zilat kau yaitu barang nazar itu menopoma fia anil khamer. Ing dalam perkara arak ikuyas alun kana ilkhum riwal Mesir. Awalusurat intai kau yaitu surat unzilat kah hitungurana ma fi unzilat kah hitungurana kenfia ing dalam mak oposa jdatun surat abdul sujud tilawah iku an najmu surat an najm. Raul bukhori. Awalu man taqitana barang nazara kang temur opo ma fil athi mate ing dalem masala panganan bima kata inna kata ta Mekkah iku bulla ajidu fi ma uhya ilayya muharraman wabil Madinah inna ma hurrima alaikumul maitatu lafad inna ma hurrima alaikumul maitah akhiru manazal utawi ikiku akhirnya barang nazara kang temur opo ma ikhtilafa berbeda pendapat subul ulama ulama fi dzalik dalem kemungkinan akhir manazal ala aqwa lan ing antara sibir berpendapat A syuruha taik masyhur masyhur aqwal iku anna akhir ma setuhun ing akhire barang nazal tahun opo ma iku qauluhu taala bener Allah taala yastaftunaka kullilla yuftikum fil kalalah rohu syekh roho ngreta kening hadis sapa syekh Ibnu Bukhari Muslim wa qalan nika sapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma akhir ayatin utai akhir ayat nazalat kang tahun ayat aiku ayat riba ayat riba ruwah ngertakenih hadis Abu Al-Bukhari Bukhari, Bukhari. wahya uti ayat riba in taala pengering Allah taala ya ayyuhalladzina amuntakullaha wadzuru ma bagiyaminar riba ya ayyuhalladzina he eling ngakeh amanukang bare iman so alladzina ittaquu dya syirkabeh Allah insyaallah wadzuru lan pada ninggala syirkabeh mang barang bakiakang keri kang tetep opo ma minar riba nyatane riba qala Nendika sopo ibu na'abbas edon akhir ayatin Ute akhir ayat nazal kundemur nopo ayat Iku watakku yauman turujau na fihi Watakulan wude sereka be yoman Indalam dina turujau na kang dibalakakan sereka fi fihi Indalam yom Wakolang nengka sobosang ye dununma sayeb said dununma sayeb akhir ayatin nende akhir ayat Nazalat kang dumur nopo ayat Iku ayat tu Ayat tentang hutang piutang Iku ayat tu Ayat tentang hutang piutang kolang nengka sobas yuti Wahua utawi kawlu sa'id ibn al-usayyab iku mursalun rupa hadis mursal sohih al-isnad kang bener sana deh wa yumkinu lan mungkin obo al-jam'u mengijma'kan, mengumpulkan bainal qawli thani antara pendapat kan kapindu, wa malan perkara badal sosial thani, bi anna karena karna setuhuni aqwal atau bi anna karena karna ayat Iku nazalat temurun opo ayat kulli hasikabene ayat daf'atan wahidatan Kelawan ambalan sepisan Katar tibiha kaya runtutane ayat atau surat Fil mushaf ing dalem mushaf tegas Al-Quran daku Mangka dibenerakan opo ala kullin Saben-saben wiji Minha saking akwal ana setuhune ayat Iku akhiruma akhire perkara kang temurun opo ma Wahina izin Nanelekanemongkon mengkonon Yumkinul jem'o binal qolithani wa maba'dahu Yut awal di takwil Abu al-Qaulul awalu, al awalu pendapat kang pertama bi anna awal iku akhiru ma akhire barang nazal kang temen opo mak fi syanil faraid ing dalem tingkai pira-pira kewajiban walah ahkam lan pira-pira hukum ma'rifatus ma sababun nuzul utego mertelaken ngawurwi sababe turune perkara utek sabab sebab as-sabab iku hote sabab iku mabarang nazalakang temurun Apal Al-Qur'an Al-Qur'an liajli hikran arahem makkasu'ali sa'ilin Kayak tako dewang takon Aw hudu fi hadithatin atau tekae perkara kejadian Tumma'lam mangga kari-kari murwasira anna nuzul quran setuhunai temurun Al-Qur'an Iku anang kismain ingat serong macam kismun O macam pertama iku nazala temen apa qismun ibtidaan ing dalam kawitan wa qismun teh macam nganggep indo iku nazala temurun apa qismun aqiba waqiatin ing dalam sanggurene kejadian au sualin atau pertanyaan wa qadittat wa qad tatab wa qaditt wa qad tatabba lan teman-teman niti-niti meneliti Sobual ulama'u, piro-piro alim, al-qismathaniya, yang macam menganggap pindu. Wa sonnafu, lana pada ngarang sobual ulama' fi ing dalem kismathani, kutuban ing kitab, maksusotan kang tertentu. Bayyanu, jelasakan sobual ulama' fi ing dalem, e, apa, kutuban, maksusoh, al ing pira -pira ayat ing piro-piro ayat Allah latikah Nah, jala teman-teman apa ayat, bisa babin kawan sebab wa bayanu al-murtalikan semua ulama daripada sabab-sabab ingkon-ingkon sebab wajtahadula namana semua ulama ijtihad semua ulama fi dalam sebab ijtihadan balighan kelawan ijtihad kang banget wasyharu muallafin utawi luih masyhur masyhur kitab kang dikarang fi hadzal bab ing dalil bab al-mawdu' kang diselehake iku lubabun nuqul kitab lubabun nukul. fi asbabin nuzul Alhamdulillah, Imam Hafidh Asyuti Fawaid Ma'rifati sababin nuzul Fawaidu ma'rifati sababin nuzul Utawikiku piro-piro manfaat Nga warwi Sebab temurune ayat Wafi hadhal amal Lan inku Ing dalem ikilah ngelakoni Fawaidu tepiro-piro faidah Jalilah tunkang gede Minha, iku setengah senging Fawaid jalilah ma'rifati wajhil Hikmah Utawi ngaweruhi sisi hikmah albaitsatik kang nimbulaken ala tasyri'il in hukmi ing tasyri'ataken hukum wa meneng saking faaid annahu satuhune asbabun nuzul atau sababun nuzul iku tariqun qawiyun cara kang paling kuat fi fahmi ma'anil qur'an ing dalam memahami pira-pira manane qur'an li annal ilma karena setuh ne bisa bab kelawan penyebab ekoyurisu marisa kenopo ilmu bisa bab ala ing wuru ilmu sabab kelawan perkarakang disebabakan. Jadi kita masih bahas tentang kita bahas tentang kemarin bahas awalum meskipun itu masih ada ada dua pendapat yang masyhur arising di setujui oleh semua kalangan, itu ya ma nazzal ya ikhraq. Ikhraq bismillahirrahmanirrahim, khalaq al-insanamin khala alaq. Cuman prosesnya, hari bakal ikhraq, itu sebagai legitimasi, bahwa kanjing Nabi itu jadi Rasul, jadi Nabi, tetapi bakal sing pendapat yang sing keloro, itu adalah legitimasi atau Standar, mulai kanjeng Nabi, mulai tablihur risalah. Jadi, kanjeng Nabi lagi diangkat dari Rasul, dari Nabi sih. Turun ayat ikhra, tapi dengan kanjeng Nabi mulai kongkon Dakwah, pertama dengan cara syriah, itu sing diturunkan. Ya ayuhal mudafir. Mempandang antara ikhra, kalau ayuhal mudafir, itu anak fasal, anak pemisah. Ada masa transisi, ada beberapa waktu. Lah, tetapi kan mungkin konteksnya berbeda. Makanya supaya tidak terjadi kesalahpahaman sing awal kisah apa, maka ulama membuat jawaban yang tepat supaya tidak terjadi apa ya? Tidak terjadi eh, anggapan yang paling benar ini dan tidak. Ini apa? Ya udah kalau gitu diijmakan saja. Kita pakai gambaran kayak gini supaya tidak terjadi pertentangan antar jawaban. Maka kata ulama Iya yang masyhur dalam riwayat yang dijabarkan oleh Jabir Ibn Abdullah mengatakan bahwa ayat yang pertama turun ketika ditanya oleh Abu Salamah bin Abdurrahman mana yang lebih dulu antara Iqro atau ya ilmu dafir lalu jawabannya Jabir mengatakan Wahad hukum bihi Rasulullah, Uh, Rasulullah ini jawartu bihira, nazaltu, Jadi setelahnya bahasa setelahnya saya dapat yang pertama Iqra. Saya itu masih sering masih sering uh, tahannuth di gua Hiro masih sering tahannuth di gua Hiro lalu kalau saya sudah selesai menyelesaikan hajat saya, artinya merenung kemudian peragat akhirnya pas saya turun kemudian biasa kalau sudah turun masuk ke Gua Hiro nanti keluar lagi dan seterusnya setelah turun dari Gua Hiro artinya tadinya kan di atas gunung lalu masuk ke dalam gua gua tidak tidak besar kecil cukup hanya sekedar ditutukan yang nabi dan ya lamun wong adeg ada nongkok lah itu setelah selesai kan yang nabi keluar tiba-tiba Ketika sudah di tanah yang lapang, seharap balik lah, tiba-tiba anak sing Muhammad, ya Muhammad, dideleng, siapa sing undang, pelengak, mengguri laka uang, ini punya jelas laka, mengtengen laka uang, nengkiwe laka uang, dongannya pun munjuk, seret, ih, malaikat sing lagi, nyekelisun, sing wingi apa sih, yang kemarin, apa, dekap saya sambil wah, wow, kalang kabut, kanyi Nabi kamu Melayu, kamu um, jari bahasanya imam namus itu terbirit-birit kepein abad jekun, sampai abad jekun wah melayu keterbein Ter terbelahnya nabi melayu saking uddin dari ni setan tolin ingkono ngomong zamiluni ketika sudah sampai di rumah ketemu sama istrinya ini bahasanya bilangnya begini zamiluni zamiluni ini bahasa hadis ya zamiluni padahal aneh khadijah namanya di ta'wil ta padahal jarang ulama Kuduwe baka ngongkone wong wadon siji. Zammil zamila zamilu zamili. Kudu ngomongnya zamilini. Tapi kenang apa nih ngonokannya Nabi ini hadisnya zamilu ni. Nung kebana sirakabeh ning isun. Makanya ulama ahli. Ari ahli ko iyal. Ari iyal ku ya rabi. Rabi ya dan seterusnya ku ya sedulur. Ya keluarga. Jadi akhirnya makome jamak, Tapi maksudnya mufrod mu'anathah. Jadi, singgung mulu nabi ya, hanya Siti Khadijah, tapi kanji nabi ngomongnya hadis ya Zamiluni, padakin Fadatharuni, Aifadatharats, nih, khutika ya konak. Nah, kanji nabi ketika saya melihat Jibril yang dengan postur yang sebegitu gedenya lagi, neng langit ngundang-ngundang isun, isun langsung wudi melayu, sampai jadi Ciri Tanang, isun wedi, terus sampai ditungkrebi. Terus ditunggkrabi ku. Tenang sedelat teka maning. dalam satu kisah dikatakan, Mas, ini bilang kata-katanya Khadijah. Mas, hari ki wong bener. Masa sih ketekaan setan ku Bener. Ora bagus, sekalian dulur. Wong tukang anu gak? Tukang anu aneh-aneh. Nah, maka Khadijah ketika itu, karena sudah pernah baca kitab Samawi, bilang, kalau ini bukan setan, berarti dia adalah malaikat yang diutus Allah untuk menjadikan dia nabi. Maka dia pernah ngetes. Jibril dites. tes ning Khadijah. Mas, kalau teman kamu datang Nanti aku akan buat sesuatu deh. Ya udah. Oke, siap. Lalu ketika itu setelah dikemulengon. Kayaknya nabi ngomong, "Igu je, bocah seta kamane? Kamane, kamane?" Akhirnya Pak masyhur dalam beberapa kitab dikatakan kitab bukhori dikatakan apa fahsarot an khadijah, iku nyilak pupue seret. ku beli seneng bahkan deleng perkara dosa auratku beli seneng kecuali lamun iblis anak iblis anak wong lagi wudhu ya terus terus terus kata. terus zina, emang hari malaikat beli kaya konon deleng wong buka pupu ikut dibeli bener seret ilang Menimas, ilang. Ah, tak beli, tak tutup ben greb. Tak beli, tak Datang lagi nggak? Datang. Lalu bukan lagi, Seret. Metu maning. Wah, wow, bocelakah. Hadena, bidu benar. ngerkindi. Dudu-dudu -du -du setan. Lamun setan anu ngare maksud terusung, terusung dibuka kelambi, cung, ora berangkat ini konon. Iki si beli. Ketika Nabi, abc, Nabi cerita bahwa temannya datang lalu seret dibuka ternyata keluar. Wah, akhirnya beliau Siti Khadijah nanya ke pamannya. Akhirnya apa takoning waroko? Ige je ponakan giberi bengingi ya benak akhi. Wahai anak dari saudara, isponakan lah sepupu-pupu bisa. Ige je sedulur pengen takut cerita. Ige wingi ketekaan makan makan makan makan makanan. Maka, Priben lu wah ya duduk sih. kunci, si. kunci si duduk duduk setan. Kun ku hater namus Allah ja'abihi Musa. Kun ku je malaikat sing tekaling zaman Nabi Musa ngupai. Taurat lakuan. Jadi, dalam beberapa hadis, Bukhari Hid Bukhari katakan, tebakane warokoh, engkoli li, kang, lamon sampian ki engkong ngaku dadi Nabi, tali ji isun masih urip, iku tak tolong sammen nih, sebab engkau sampean ki bakal diusir. Kanya Nabi berderima akalnya. Cih, kau beribin, mas isun diusir, sing tanah kelahiran isun. Isun ku sapa? Anaknya sapa? Putuwe sapa? Isun ku anaknya Sayyid Abdullah. Putuwe Sayyid Abdul Muttalib. Asli penduduk Wong Mekah. Masa isun diusir? Yalaka singkarnya Wong Nabi, ora diusir ku. Laman iyang kusir sirat Nabi sirat tekusir. usir. Engkau diusir nih umatnya lu. Wong beli bliben, apa, apa aja? Musuh utama, jari, bahasin, jari bahasa sejarah. Musuh utama Wong terkenal ku ya, ora sejen sejen. Wong parak baik. Tadi akhir apa? Anggap gadang-gadangnya Kanjeng Nabi kan bahkan jadi pemimpin. Tapi ternyata kanjeng Nabi gawe agama anyar Akhirnya sengiti dibilang pun. Jadi jari-jari aturan sejarah, ngerti kita kebaka nggal sholat kasing di sengiti ke siji. Mamane jari wong kak? Kenang apa ya? Abu Lahab gue Sampai tekan akhir, baka wong sembah yang NU ikut terakhir surat ikut macet tabat yada. Abi lahabi. Kenapa orang ganti sejeneng? Apakah muncuk? Beri gitu. Imu rada muncuk kah? Mulai pertamaewasamsi, orang orangku dua lele kah beli. Hari barakah mulai wa kan dengan peragat kan tabat. Coba lah mulai wasamsi. Engkau peragat itu kau Ida aja. Jadi aja sampai Abu, abu Lahab disengiti baik. Jula kenal terus ini sakit. Padahal sih, eh, baru beli arane Abu lahab iku bengona wong sing paling sayang karo kanjeng Nabi, wong sing paling eman karo Siti Khadijah, eh, Siti Aminah, mbokae kanjeng Nabi. Gara-gara siji asalnya diharap nang jar Abu Lahab ini. Iku sing arane Muhammad Gili, anak sing di adang-adang bakal jadi pemimpin. Sebe si Said Said Abdullah ki hebat turunané, sing paling ngerti agama pun mau katalah Dadi Arya Abdullah Abdullah Abu, Abu, Abu Jahal situ gasih si, Mekah bae sugih pedek penting. Si, Teli ana sing pinter gesih ngote gawe nang anu lah. Ternyata nggawe agama anyar. Mampan ketika qul ya ayyuhal kafirun. ketika cerita oleh surat qul ya, tolu Tuli Abdullah Abu Jahal Abdullah Abu Lahab tabbat syat Abil Lahab. Eku sengo-soro nyudik-nyudik. Blang, tak sioroku bocah wingi sore. We teko sekolah nang tek biayai. Je dinak yen sirendlagdeg lah akhirnya gue allah beli terima nyuding nyudingnya Abu Lahab lo akhirnya apa tabat si Abi Lahab buat apa? Mereka anak SK mancing rak Abu Lahab saya selar narong datalah bu. Tolong diwacah terus enggak lo Kiai lo bakal sembayang macam terakhirnya tabat. Lalu usul kau ribet mulai wasam si bika supaya engkau terakhir aja anak tabat maning melas Abu Lahab. Sebabnya apa? Sebab Abu Lahabku terkenal punya kasih sayang yang sangat besar. Mampani. nih hadis soheh. Bukhari Aku Abu Lahab semono jahat Karena pernah berbuat baik sama kanjing Nabi Tiap hari Senin Ruhisualaihil azab Singdrijeli Antara jempol Karo penuduh Metu susue Metu banyue dina Senin Ya tapi kan tidak mengurangi bahwa Abu Lahab jelas masuk neraka Iya Weru, Saya sulana rongza Talahab Sampai saking sengit Abu Lahab Rabi ini diajak pun sengit Wahmoratuhu hamalatal atau saking sengit lho. pus sedulur mamangnya dewa. Tadi uang singbati sing sengitku orang watu. Tadi kanjung nabi semua Arab lagi terkenal lagi di sengit ini siapa? Sedulur adegit mamangnya mamangnya Kobe, sengit Kobe. Ikeresiko. Lah akhir apa? Abu La Hab. apa? Karena pernah merdeka nang budak Arane Swaibah. Suwai baki liwangsing ngupai berita bahwa Eh hey, Abu Lahab Sampian ponakan halus lahir Akhirnya siapa? Muhammad Yahweh sirat tak merdeka nang Ngupai berita kayak konwilu merdeka Subhanallah akhir apa Akhirnya dicatat menurut sejarah bahwa Abu Lahab ikut dikasih ruksah Tiap hari Senin Karena kanji Nabi lahir hari Senin akhir apa? Dari selah-selah antara jempol keldriji abu lahap, iku metu banyuwe, istirahati kitab. Santai, kok dikecek maning, malaikatnya. <laughs> Tapi beri-ben, iku cerita. Jadi jari kanjeng Nabi, masa sih kita diusir? Isun kan uang bener, itu asli Mekah, turunan Mekah. Kenapa diusir? Ya Nabi lah kasih, diusir. Memenuhi jari itu warokowe, sudah punya feeling engkau sampaian kilikan engkau bakal diusir tapi lamun kita masuk tak bela. yang tadi ternyata beli beli sampai tak keng nemu nih kanji nabi dadi rasul lo akhir apa akhirnya kayak konon artinya apa Kanjing nabi durung mulai tak beli kuri salah kanjeng nabi kan anak dua fase fase Mekah kalau fase Madinah arif fase Mekah apa bejo Akidah sing digenjot tentang bagaimana beribadah akhirnya apa akhirnya kon jadi sauwise kuan akhir apa kuan jadi Sa'wisnya apa? Sa'wisnya Kanjeng Nabi eh, apa aja? di Selimutan, akhirnya apa? Turun ayat Ya ayuhal muddathir, wa rabba kafaqabir, wa thiyabba kafaqahir, wa rujzafajzur, wala tamnun tas taksir, konon dan alayah Tapi jawabannya bari bener kabeh, laka sinyalah-nyalahan karena pada bewong bener ya, pak, jadi yang dimaksud itu adalah awaliyah maksusah bil ingzar jadi kalau kanji nabi itu pertama kali dapat perintah mulai untuk tabligh untuk nah, Pak ya ayuhal mudathir tapi kalau mana zalalin nubuah yang menyatakan kanji nabi itu adalah pertama kali dia di, diangkat SK jadi rasul, jadi nabi itu ikra' bismi rabbika ladhi ini jawaban yang paling tepat, paling enak dan ya paling cocok lah biar tidak tidak ada yang merasa disalah-salahkan. jadi itu kepada bang ulama ini, lalu bukakan disalah nanggung bukakan berkiang. Akhirnya aja terjadi masalah ya wes bener kabe. Lalu baka ikroh awalu mana zalail nubuwa, baka ayuhan mudhasir awalu mana zalailir risalah kalo. Anaknya bisa begini kan? Ari baka ayuhan mudhasir, itu surat pertama yang diturunkan komplit minggu Allah. nazal kamilah aribaka ikhra kan beli Ikro itu mutlak yang diturunkan hanya sodru awalnya saja sodruha sodar surah yang di yang diturunkan kepada nabi ikhra bismillah keladhi kholak iku sampai limang ayat ora kabeh mampane yahwis jadi apa lianna halam Tazal Kullaha. itu jelas yang kedua ada yang ketiga yang pertama turun, Fatihah. Yang keempat, yang pertama turun, Bismillah. Yang dari berbagai macam itu, semuanya bisa dita'wil. Ta'wilnya bagaimana? Ya sudah begini saja. Awal turun itu sesuai dengan tempat, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kejadian. Kalau yang pertama kali turun di Mekah, ya Iqra. Kalau pertama kali turun di Madinah, ya Surat Al-Baqarah. Ada yang mengatakan, kalau pertama kali turun tentang masalah perintah untuk berperang, ya uzina lilladziniyokotolun dibanam kalau pertama kali tentang perkara Homer, tentang sosial masyarakat yang seneng mabok, yes, alu, nak anil, hom, riwal, maisir, noh, dan tidak mau sekolah kakak ke spiral, kalah si Ji, si apa? No, si SD, S SMP, si Ji atau M apa? No, si Ji pada tapi si tapi si tingkatan ke pira, kan loh? Jadi apa sesuai kalo kebutuhan, awal lo suratin, onjelat fee saja dah, anda Surat pertama kali turunkan ada sujud tilawannya Ya berarti surat An-Najm. Yang surat pertama yang turun tentang masalah makanan di Mekah. Qul ya qulla fima Jadi kalau lagi turun di Mekah. Nggak ada yang haram. Makan semua boleh. Tapi kalau sudah di Madinah ganti. Inna ma hurri alaikumul ma'ita. Inna haroma alaikumul ma'ita. Ayatnya kayaknya konon. Jadi khilafiku ya biasa, beda pendapatku biasa. Tapi bagaimana mengelola, mengelola ini supaya tetap kondusif. Ulamaku ya biasa beda pendapat, tapi aja sampai perbedaan ini menjadikan berseberangan aliran. Papa. Papa. Ya ora apa siapa mangan apa, Oreg, siapa mangan apa, tahu. Ya ora papa, oreg yang manganan, tahu ya panganan Silakan, aja urusan. Sudah si mati ya Eh, bakal manganin daging, mati rambuteng, ta? Kan? Ya nggak baik. Sudah jokokin mangan daging, gua bakal mati. Budak, ya masa gua mati orang budegang. Ya artinya kan, lamun difahami kalau serius kan dirinya yang buat gua. Ku. Ya, maso sudah mangan daging, mau ya, bakal mati kurungmu tau? Yang gue, paling paling yang nggak bermain makan berarti ya, budak sih aku. Artinya untuk mengelola pertikaian, untuk mengelola apa? Satu perbedaan itu penting. Dadi uang beda ku ya ora papa. Dadi ku duitnya sih ngerti dipaiweru aja nambah di saya. What? Ikannya dulu. Maka kalau sudah kita bicara awal manazal kita bicara akhir manazal. Nah ulama juga sama beda pendapat tentang akhir manazal. Yang paling masyur bahwa yang terakhir surat atau ayat yang terakhir itu adalah firman Allah ya staf kulillahi yufti fil kalalah itu pendapatnya bukhari muslim. Yang kedua pendapat ibnu abbas mengatakan ayat terakhir yang turun kepada Kanyain nabi adalah Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu riba ayat tentang riba Kenapa sih ayat terakhir tentang riba Wong Arab iku de kebiasaan li ila fiquraishin ila fihim rihlah rihlata syita iwas Wong Arab gua kek dagang Bakawong dagang iku de slogan time is money Waktu adalah uang Terdi ben supaya tetap ngasil nang duit kita beli dagang Akhirnya dibuat sistem, namanya sistem riba. Mampane ahallallahu albay'a wa riba. Wong sing goblok, memahami bahwa sama riba itu mirip-mirip. Sira dagang, es. Es mulakir gane, mengatus, tidol sewu. Berarti kan sira riba, menaikkan nilai. Ya si dagang. Laman sira ngedol rongi wu ga, gelem ya beli apa-apa, karena butuh. Tapi baksing aran riba, kok makainen? barangnya tetep siji, tapi nilai berkembang, kan, sing kan, Contoh, ya rentenir kan, Rentenir kan, tapi wong utang, sejuta. Ngomong, sing sewulan, naik tapi ngomong, tapi kan, tapi kan, tapi kan, tapi naik tapi kan, tapi riba. Duit kan, tapi tapi kan, tapi kan, tapi beli. tapi kan, tapi kan, tapi kan, tapi kan, tapi kan, tapi kan, tapi kan, naik kan, tapi kan, tapi tapi kan, tapi kan, Ari Wong dagangnya kudu ngitung anak tenaga dihitung, anak transportasi dihitung. to di strat. Loh, akhirnya apa? Logikanya nggak nyambung. Lah, jari Wong zaman jahilnya ya, yo beli tetep bay. Wong dagang ya tetep pengen luruh bati. Wong titip modal ya tetep luruh bati. Ya, sejen. Wong dagang siapa? Taklibul Tijaro. Taklibul mal. Li Gorodit Tijaro. Li Gorodit Ribah. Ana proses untuk memutar modal supaya ini modal berkembang. Singkwane regane sewu, tuku ning pasar. Tapi bakas si tuku ning kene regane sewu mangatus. Ngitung apa? Ngitung ongkos, ya beli jenis. Laman siapa yang tuku sewu? Ya tuku mana di mana? Tuku ning pasar, gelem beli, beli yang ado. Ya wis, kita kan ki yang ado. Cari wong dagang iku. Akhirnya apa? Karena kita ki yang ado, ya berarti ana. Nilai singkudu harus dibayar, artinya apa? Uang ujroh, transportasi pira, ongkosnya pira. Jadi, regasi bener nengulak ningkana sewu. Tapi karena kita mana orang melaku, monggo kendaraan tekaning kene akhirnya didol lu lebih tinggi. Kenapa? Ngitung tenaga, ngitung apa aja transportasinya loh Jadi uang um, jangan bengen, uang Arab. Iga apa? Seneng kayak konon. Mereka wazaru ma bakia minar riba. Siapa tinggalen? apa aja tradisi-tradisi bengen kaya dene riba aja sampai tetap dilakoni tadi apa enak gen kontan. Uh, yang ketiga adalah akhir ayat yang turun menurut pendapat yang lain adalah wataku yau man fihi ilallah atau yang mengatakan Ibnu Musa mengatakan akhir ayat nazar ayat tuhdayin ayat yang terakhir yang turun adalah tentang hutang piutang. No. utang piutang ki anai ning apa Ning surat apaan akhirnya surat al baqarah jadi apa hmm. ida tada yantum bidainin ila ajali musamang fal yok tubuh dan nah, sampai selesai itu apa ayatnya komplit tentang den semua makanya sebagian bagian ulama ayat yang paling banyak membahas perkara itu den jadi gua Allah kum bahas tentang den ibu nabi ku dalam beberapa riwayat dalam soheh itu masyur Bahkan orang mati gak takut nih, utang beli. Gak ada. Maksudlah, sirapnya yang sembahyangnya kita beli. Kenapa? Karena sekarang utang nih, ya, engkau sampe di mati kah? Itu tetep anak. Tetep dipertanyakan. Meskipun bakal bakalan je, sahabat ngomong, Nih kuh sampun di lunasi gesti tengkula, Mangke utangnya kula mau sing bayar. Tapi kayaknya Nabi purun. Ngimami, nyolati, nganggawang sing mau mati di utang jadi masalah utang ini hal-hal sing -hal riskan, sing penting. soalnya apa sebabnya apa aja uang day utang apa? engkau ini repoting. mau nanya nabi pernah doang. nah aldo b apa aja? minimal day ini waholah bateri jual tapa. kan nabi sampai pernah berdoa supaya jangan sampai punya hutang. kenang apa? sebabnya bakal utang tuh ngomong pertamae mebodo. Enda, butuh apa? Tolotes butuh apa? Engkau janji bayarnya kapan? Semene, bebodo. Engkau bakal ditagih bisa, bebodo. Ditagih bisa, uh terus. Jadi satu kebohongan, itu nanti akan berlanjut dengan kebohongan yang lain. Tetapi jari, jari beberapa lian, kayak kon. kan Nabi sangat me, apa concern perhatian tentang masalah itu. Jadi aja sampai dua utang. Lah, menurut pendapat Imam Suyuti, itu mursal. Tadi saat itu meriwetkan itu secara mursal soheh sanadnya Jadi hari sah yang hidup di gue apa je Dua mertua Mertua yang apa Arane, Ari Jadi lamun kepedean nih mantu-mantu radaran nih Mantu pede Dudu -dudu -dudu -dudu. Jadi mantu ngaji sing mertua Mertua kiai Tadi dengerin bahkan, nus Wah sing ngaji sing kita baik Ngolah oh, jadi apa? Jadi bacaan riwayat sing langsung Sa'id binul Musayyab sebenarnya iku oli sing Abu Hurairah. Ikut ceritanya. Jadi padha Sa'id Musayyab. Maka supaya tidak terjadi masalah juga, maka mungkin untuk dijamakkan antara pendapat yang kedua dengan yang seterusnya. Bi anna hazzul hadaf atan wahida katartibiha fil mushaf fa yusaddaku ala kulli minha anha akhiru manazal. Semuanya mungkin bahwa semua ayat ini, mulai dari fil filqalalah, kemudian uh, Ayat tentang riba, kemudian ayat tentang tur jawna fi ilallah, dan terakhir ayat tentang den Itu turunnya satu kali Tetapi waktunya agak beda Jadi apa? Jelas nangis kan Nabi ke beda-beda Oh lagi ini kena hin, ini kena turun si pada luh awal akhir maka sama kalau yang pertama yastaf itu adalah akhir ayat yang turun tentang hukum faraid dan hukum waris jadi anak-anaknya ngeh hukum waris lo jadi faraid dan seterusnya tinggal diceritakan saja jadi kalau yang pertama tentang hukum waris yang kedua tentang Riba yang ketiga tentang hari akhir. Yang terakhir adalah ayatud da'in. Oh, Mampaknya perlu. Ngawerwi ma'rifatus sababin nuzul. Sababku apa? Ma'nazal al-Quran li'ajli. Turunnya al-Quran karena hal tersebut. lah Seperti misal, sebabnya apa? kang Nabi cerita mengenai Misal wailul lil mutaffifina alladziina idzaa kaaluu 'alan naasi yastawfuu wa idzaa kaaluuhum awzanuuhum yukhsiiruu. Sir lu bakal dagang aja bulit. Bakal lagi nimbang, pengen sing abot. Bakal sira tuku, pengene sing abot. Tapi bakal sira dagang, sira pengene sing enteng. Ya beli bener. Bakal dagang karo tuku tetep sama. Wailun lil mutaffifiin sing sering tuku nyuda apa nyuda tak keran. Tadi bakat tukang dagang ya aku dusing bener aja di permainan apa sih timbangane. Kunci kadang-kadang anasih -kadang uang nakal. Kinekah si pemberatnya kah dibolongi, toli tutupi, abdi ya katon, ya katon blog abot. Ternyata si ningkane semen, ningkana semana, sing bener di. Loh, akhirnya apa anak bocah, bocah lugu so tulisannya satu kilo di kilo berapa kilo sih kang terliurnya watting siapa perusahaan kian teman Tapi apa ya anak pas, kon misalnya bodoh di kilo sih kang ya beli sekali tulisannya lah ya, lempeng baik jadi apa aja sampai sih, Bu, berlebihan, ya, Wisken, tuku yang sasetan, kan, orang tuku mukul, ya yang Wisken, tuku yang sasetan, masa dedok dikiru, ya, yang ngantem, mana sih, ya, teman Ucup, teman ya ya, Wisken, Iw, sedekah, Om Pedar, Wisinkar, Jem, Kabupaten, dengan, eh, Om Islam, pada, bye, sedekah, bye, sedekah, lah, mungkin, Mbak, sedekah, apa sedekah, mulus, terpaksa, dikang Om, woi, Bu, cendera, sedekah sedekah, terpaksa jadi, apa, single, nah, sebab, Baka asbabu nuzul itu anak sebabnya. Contoh, anak Wong takon, kan Nabi jawab. Pribainya kan Nabi makin-makin. Oh, jawab kian. Kau lho? Jadi anak. Misalnya, cerita ceritanya, anak-anak surat arne al-mujadalah. Sebagian ulama mengatakan, itu al-mujadalah, tapi al-mujadilah. Jadi anak orang wadwan, protes karokan jeng. Sebabnya hukum zihar. Hukum zihar itu jari zaman bengen. itu hukumnya kayak tolak. Kalau protes nyewot nyewot, ya protes kita protes wotnya wotnya wotnya wotnya sembayang, kira-kira wotnya wotnya wotnya Akhirnya wotnya Jadi apa? wotnya wotnya apa? wotnya wotnya wotnya takon. wotnya wotnya wotnya jawaban. wotnya wotnya wotnya wotnya wotnya wotnya wotnya fi wotnya wotnya wotnya wotnya wotnya wotnya wotnya wotnya wotnya wotnya wotnya wotnya wotnya wotnya wotnya wotnya wotnya wotnya wotnya wotnya wotnya wotnya wotnya wotnya wotnya bakal sampai bisa memutuskan, kita repatkan dengan Allah waduh ya kanjeng Nabi masih bisa diseloti mau ngadern jadi aja aja bareng kuno jadi aja keneng kandang teman-teman saya kari ngalah-ngalah pragetau hadusih hadisah atau terjadinya satu hal yang baru karena lu makanya perlu kita mengetahui asbabun nuzul nah kalau nuzul Quran itu ada dua macam ada yang turun tiba-tiba atau turun karena ada pertanyaan atau kejadian tembe kuwin kaya lamun kai wingi contoh kah haditsul ifki iki babje eh, in ja'ur min usbatun minkum latah tahsabuhu syarra lakum bal khairul lakum hadis ceritakan nabi istriku Siti Khadijah eh, Siti Aisyah dituduh wingi eh, apa je dituduh selingkuh karo Shafwan bin Muttal asulane lalu singgawe geger arane Ubay bin salul ro'isul munafikin. tolu karno karni nabi ku repot keder anak-anak kejadian kayak ini beribin akhirnya gusya Allah nurunakan ayat libaro ati Aisyah bahwa Aisyah ku bersih, suci, belum konon-konon beli Aisyah bener beli-beli apa-apa, beli apa aja, beli selingkuh-selingkuh beli, beli, akhirnya apa? akhirnya kayak konon Jadi apa? Nazala ah. Aw, makanya pak Ulama ini hanya yang diperhatikan kalau ibtidaan enggak nggak bisa karena itu kan langsung dari karya Nabi kalau kanji Nabi dapat wahyu dari Allah ya sudah gitu tapi kalau yang kedua ini para sahabat atau para ulama itu membuat kitab khusus yang paling terkenal namanya lubabun nukul fi asbabin nuzul karena siapa Imam Hafidh Jadi apa? kitab yang Uh, apa khusus bahas tentang asbabun nuzul kimi -ki macam macam kenan anu macam kenan anu macam kenan tuh peragat ane apa kitab arane lubabun nukul fi asbabin nuzul faida apa ngerti asbabun nuzul yang ngerti adalah dengan mengetahui asbabun nuzul maka kita akan tahu hikmah yang mendorong kenapa di syariatnya hukum begini lo mau apa hikmah konon mampan nih uang Islam ikut dinagian di kongkongnya apa? Yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum Yaghududna min absarihimna wa yahfadhna furujahun Wala yubdina zinatahunna illa libu'ulatihin Wang Islam, wadon muslimah di nakian Iku bela menutup aurat Iku auratnya ditutup menggunakan khimar Khimar kudung Kudung yang dibuat dalam bentuk jilbab Jilbabku ku priben kudung yang dipakai sekiranya nutupi bagian dada, bagian leher. Jadi every band ditutupi greb kudungan set kira-kira aja katon. Lah dinakin kiangan. Kenapa ja Islam dinakin orang nganggo tutup kabeh? Ari tutup kabeh lah sing sampe keton padu matanya beka, kan kado itu jilbab. Padahal bahasa Qur'ane wal yadribna khumurihin ala juyubihin. Wala yubdina zina tahunna illa li Aja sampe wong Wadon mertelak nang perhiasane kecuali ning lakine. Wong Wadon iku senengnya nganggo Papa Es. Papa Es nganggo kalung. Kalung ku ane ning? Gulu. Toling nganggo anting. Anting ane ning? Kuping. Jadi wong Wadon sebenernya laman wong Islam kah? Orang penting dua perhiasan. Sebab yang sepira bagus seka tetap itu ditutupi. Kalungnya beli katon kalungnya, masa kalungnya dibuka? Ge, kalungnya gede, kan ada mungkin. Yang ditutupi, kalau jilbab. Jadi berbicara, jadi ya wis, orang katoniki niki, sing deleng hanya wong sing mahrum. Laki neta, anak neta, sedulur neta. Jadi berbicara, itu kan bahasa. Beko ala juyubihin. nanti apa kira-kira si kudungiku nutupi Jem. kira-kira nutupi KB lu tapi J kan kuduh -e lebih lebih afdol kalau ditutup semua le ya kita takon emang kenyanan kau jadikan lamon J kudu ditutup KB iku kan anak aturan iya wong sih bener madhab madhab kau merkhilafia anasing kudung nutup KB anasing ora. Tergantung bagaimana sisi melihat aurat itu apa. Aurat itu dari beberapa ulama, ashabu syafiyyah mengatakan Ya ma'aro nadhruha, barang sing lamun dideleng iku dadi aurat, dadi blesa. Artinya bisa menimbulkan syahwat, iku beli kenang. Tolil lamon syiraka bayang nang, wong Indonesia, sing pegawian ini di sawah. Tolil ngang tutup kayak koran, priben Arab nyawain. Tolil aneh ta wong apa abadji syahwat deleng sikile, wong sing irang geteng toleh abadji tulil aneh. Ya beli urah. Ariwong Arab kan beda cerita Ariwong Arab kan bejek budaya aku karena apa jari bahasa wong apa Ariwong Arab aku saking sehat Mangankah? mangan kah aku dua enak aku dua akhir syahwatnya gede Jadi, lamun sikil kan bayang nang nyanyi aneh, -aneh. dibilang sikil sikil kudana pupue pupue kebuka toleh dulu kudu anak ini kudu anak wah perangkat tadi bayang nang sikil bayang nang wong wadari ya, repot. Bayang nang, geleng cungur cungur aja bagus temen cungur ku denarai ye. Rai do ana kupingnya, kuping ku do ana matai, mata ku do ana gulue, gulue ana padane ku ada. Oh, ya repot bayang nang Tapi orang Indonesia kan beli kayak konon. Artinya apa? Misal je perkara ya maklumlah je lamun je ana wong. katon baje katon tangane, katon si tolin deleng sikil, apa langsung nyahwat. ya kan beli? Lamun jendel ngejus, je, oh, wet ngejukang, kan, lone breast. Tapi di belak, seret sampai tekan pupuk, waduh, kayak artis kah? Katon singa Arab sih jikang, katon si rapi, orang ke orang kebuka. Dengan muter, motor seret, eh kalau misalnya bolong, Artinya apa? Artinya kan perlu. Tapi bahasa singa ya jelas beloli. Jadi agama ini apa jadi buat anak perbedaan, pendapat ya beli papa, tapi kan harus menghormati. Tuh tujuh kono ngapa beli kagun? Ya wis lah. Ada kagun apa? Engkau Angkoe apa? Ya, Kunku arane niko, niko gua apa? Ningkur aneh karena aja e, menjala bibihin, jala bibu apa? Jal babil bab jal babayu jal bibu jal babatan. Dan dijil baban dari orang Jawa ini. Tasri panen gampang. Bab jal babayu jal bibu jal babatan. Kayak Akhirnya apa? Ya jilbaban. baban. Jilbab Jil apa? Ya sekedar nutupi Netoli bahka. Uh, Kudungannya rambutnya di anjing-anjing Kayak keren lho, aturannya kan lah. Sing penting lama menjewangku ku pakaian ke ketutup kabe Sing ke cuman raya masanya wata. Kecuali wong sing hipersek, Dalam dag mau lah Ana wong dalem sikil bayang nangnya pupu Tulip pupu bayang nangguju terus ya. wong dalem nange udah Ya repot kalo sing Lagi kelambian komplit begak kuon anak ana sing salah? iya jika nganggu jilbab Tapi jip meletop kabe Ya salah kun kulu Bahkan lebih berbahaya wong sing pakaian meletet. Kenapa? Kalau memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh itu lebih seksi. Orang kena. Jadi Breben, ya akhirnya apa kau ngaku gombrong-gombrong? Ya tapi aja gombrong temen. Saking ngaku gombrongnya, ngaku kudung sampai tekan. Esor. Waduh repot temen. Ya beli kayak konon juga. Aja apa? Uangku kudung stabil aturan. Kenapa? Iku loh. Jadi apa? Kita ngerti hikmah al baithah al-Tashrinil Hukmi. Mau apa? Ya wislah beda-beda. Ya nggak apa-apa. Yang penting masih aja sopan. Meskipun ya Jepri bener-bener kan ngelanggar aturan beli, ya aturannya sama dikit. Madhabi kan aneh sing abot, aneh sing beli. Ya lurus sing enak misi, sing, sing enteng. Aja sing abot-abot, muka tan beli bisa. Wa minha anna hutorekun kawiyun fi wa al-Quran. Itu adalah cara yang paling tepat dan sanadnya kuat untuk memahami ayat dan maknanya Al-Quran. Karena mengetahui sebab akan menghasilkan mengetahui tentang musabab. Ma takarro runuzuluhu. Mau tiki barang takarorokang bolan-balen obonuzuluhu nuzulhu temurune mak. Zakaron utusoba jama'atun saking golongan minnal ulama saking ulama al-mutaqaddimin kang digenengin kabeh wal mutakhiran kang akhir-akhir kabeh anna minnal qur'an. Setuhune iku setengah saking Al-Qur'an ma ana barang takarorokang bolan-balen obonuzuluhu nuzulhu temurune mak. Wal lan iku kedue mengkon-mengkonan ma takarorono hikamun. Otapi rabbir hikmah. Minha, kesengah saking hikam, at-tadzkiru tayyilingakan, wal-mawa'idhulan mituturi. Wa minha, kesengah saking hikam, wujudul muktado, aneh perkara kang natrapi, kontekstual. Wa minha, kesengah saking hikam, idharu fadli za'id utawi ngatonaken ka utama aneh kang tambah. Lil mutanazzal, kedua perkara kang diturunakan wa qad dzakara lan teman-teman tutur sabang dusugin ulama anna min dzalik setune iku anna setuhune iku setengah sing mun mun matekor ayat teruh rupane ayat teruh wal fatihah lan fatihah wa surat alikhlas dan surat alikhlas wajuzulunang waya dusun nang opo ayat kene nuzul bolan balane temurun iku li faidati ikhtilafi harfi za karena faedah perbedaan huruf al wacaan Fatun Zalu, maka diturunakan. Opu Al Ayat Ayat Maratan, ingerlu al Jamalan ALA Harfin ingerlu Jamalan Alah Harfin ingerlu Amengkangunai Alah Harfin ingerlu Harfin ingerlu Harfin Harfin ingerlu Jamalan Harfin ingerlu Jamalan lan Harfin ingerlu Jamalan Alah Harfin ingerlu Jamalan fatihah Harfin ingerlu Jamalan Alah Harfin ingerlu Jamalan Jamalan Alah Harfin ingerlu wa maratan, cepet malik yaumid din cepet hufadzul quran <tellan> utaikiu pira-pira wongkang apal quran waruhatul berkang rawi quran hufadzul quranul karim utai pira-pira wongkang apal quran al-karim min ashabi rasulillah saking pira-pira sahabat rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kathiruna akeh jidan pelan banget li zalika munkum berkara kathiruna jidan naktafi ngalap cukup kita Bidzikri al-Masy'urin, kelawanan biro-biro Kang Masyur Min Hufadhi, Zagim, biro biru Hufadhi, Qur'an Waruatilin biru biro Rauwi, Qur'an Faminhum, mengeseng-eseng Masyurin Min Hufadhi, Waruatih Al-Khulafak, Al-Arabah Utawi, Khulafak, Kang Papat, Rubani, Abu Bakrin Wa Umar, Wa Uthman, Wa wa Abdullah ibn Mas'udin, Abdullah bin Mas'ud wa Mu'adz ibn Jabal, wa ma Ubay bin Ka'ab, wa Salib ibn Ma'kil, mawla Abi Hudzaifah, yakubudake Abi Hudzaifah, wa Zaid bin Thabit, lan Zaid ibn Thabit, wasayda Aisha, wasayda Hafsa, wasayda Salama, wa Sayyidah Aisyah, wa Sayyidah Hafsah, wa Sayyidah Umm Salamah, wa Ubadah ibn Shamit. Wa 'alayhi salam wa ana apa makna hadza manani iki perkara? Anna haula'i mengkon-mengkonon sahabat ikuhumul humul huffaz. Faqat mangka belaka iku hum mutai mengkon-mengkon haula'i al-huffaz bi Rabbik apal Qur'an. bel hunaka Balik in dalem kono-kono panggungan kathirun kang lui akeh kang kong sa'liane dhalik mithlum kapan haula wakad kutila lan temen-temen dipateni sopo haula fi ghozwati bi'ri ing in dalem perang bi'ru ma'unah sopo sab'una pitung buluh minal saking biro-biru ahli kiro'ah maksudnya apa Al-Quran fi ahdi Rasulullah in dalem mangsa zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mithlum li'kupadane eee <tuhi> perang wong qur sahabat quran maring Qur'an kami amrun perkara ya dukang parak-parak opo amrun iku, ana opo amrun. iku mustahil jadi mungkin saja jadi hal yang musyal kalau kita tulis semua siapa sahabat yang hafal Qur'an angel pisan khususun kelawan khusus ma'akathratihim serta na'akehe hafaz wa taff wa taffarruqihim lan perancah-perancah hafaz fil bilad ing dalam piro-piro negara wa kutila lan dipatihni soboman wong kutila kang dipatihni soboman memang saking wong sabakot kang wistingin upoleh syaratu isyarah ilaihim marikman as mushu mustahirun utai piro-piro kang terkenal bi quran kelawan piro-piro wacan quran amman mustahirun Oh, nabun sahabat kang terkenal bikrail bi Quran, kelawan macakan Quran. Nah, sedemikian kan, apa? Ya macakan, ya apal ya nulis? Minah sahabat-sahabat, iku fath sema'atun mengkana betul. Rupa nih, Uthman bin Affan, Uthman bin Affan, Warib bin Talib, Ali bin Talib, Wazid bin Thabit dan Wazid bin Thabit, Wabnu Mas'ud bin, bin Saad, Wabu Darda, Wabu wa Musa al Shari, Wabu Bay bin Kaab, Wakhala minhum, Wakhala wa dalam anhum saking kabeh, sobo hal Uh, golongan akih minat tabi'in saking tabi'in aymatul qiraah wallahu alam biswab wa